Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Sumatera Barat, Sumbar, merujuk surat penetapan harga TBS Sawit Sumbar periode 2, 8 hingga 14 Desember 2022, telah menyepakati harga sawit sumber umur 10, 20 tahun ditetapkan turun Rp63,95 per kilo menjadi Rp2,724,80 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Sumbar berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar. Sawit umur 3 tahun 2048,24 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2300,92 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2438,31 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2464,86 rupiah per kilo sawit umur 7 tahun 2.482,24 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2.686,38 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2.721,65 rupiah per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun 2.724,80 rupiah per kilo, sawit umur 21 tahun 2.642,09 rupiah per kilo, dan sawit umur 22 tahun 2632,77 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2597,21 rupiah per kilo, dan sawit umur 24 tahun 2463,19 rupiah per kilo. Dimana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan 11.961,53 rupiah per kilo, dan harga inti kelapa sawit, Kernel Rp 44 per kilo, cangkang 14,19 rupiah per kilo, dan indeks K ditetapkan 91,94%. Sekian harga sawit untuk tanggal 19 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.